Menemani santai pagi kalian saat ini, Bang Mimin akan menyuguhkan informasi terbaru dan pastinya kabar spesial dari idola kesayangan kita ini. Di kabar pertama persahabat kita mendapatkan info pentingnya untuk semuanya pendukung Bunda Lesti Kejora, jangan lupa dukung penuh Bunda Lesti di ajang Indonesian Dangdut Award 2022. Alhamdulillah, Lesti masuk nominasi kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler Untuk kode voting SMS itu B6 Atau voting melalui aplikasi video Instagram, Facebook, dan Twitter Indosiar sahabat, ya Kita simak juga nih untuk cara voting kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler Yang pertama lewat via SMS itu ketik ide sepasir kode vote SMS kirim ke 97288 untuk lewat video voting di aplikasi video masuk ke halaman video games gratis untuk Facebook like salah satu foto penyanyi dangdut solo wanita terpopuler di Facebook indesiar secara gratis untuk Instagram begitu pula Like salah satu foto penyanyi dangdut solo wanita terpopuler di Instagram Indosiar secara gratis Dan untuk lewat Twitter Like salah satu foto penyanyi dangdut solo wanita terpopuler di Twitter Indosiar secara gratis Itulah untuk cara voting kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler kita juga mendapatkan info nih para sahabat ya, untuk mulai voting tanggal satu hari ini, sudah mulai dibuka untuk voting Idola kesayangan Kita Lesti di Ajang Indonesian Dangdut World 2022 sampai 3 November 2022. Jangan lupa juga voting di aplikasi video, sahabat ya, terus semangat. Bismillah, mudah-mudahan. Idola sengen kita bisa membawa pulang piala penghargaan di Ajang Ida 2022. Amin. Kemudian disimbang juga, persahabat, ada momen di acara Dodit nih... ...saat Rizky Billar menjadi bintang tamu. Ini juga salah satu fakta banget ya... ...yang menggambarkan sosok Rizky Bilar. Dodit menyampaikan dan berkata... ...tapi siapa anda ya tanpa lesti? Wow, ini kata-kata fakta banget dari Dodit yang disampaikan secara langsung di depan Rizky Bilar nih persahabat hingga komentar pun tentunya banyak sekali diberikan oleh pecinta Lesti disimak persahabat ya dari akun Instagram Siti Aisyah Elis mengatakan dia cuman manfaatin dedek padahal nggak cinta dia nikah cuman ingin kaya Biar bisa mimpi, mimpinya tercapai Punya ini itu, pingin punya rumah mewah Belum juga dibangun, tingkahnya udah kejam Apalagi kalau rumahnya udah jadi Allah telah membukakan pintu hatinya Sini dia Allah Sayang anak baik seperti kejiora Masya Allah banget ya Luar biasa memang idola kesayangan Lesti Ini anak baik, anak kuat, dan anak hebat Mudah-mudahan selalu diberikan Kesehatan, kekuatan, dan kesabaran Amin Kita lihat juga pro sahabat Komentar selanjutnya dari akun Mamah Anaskor Hafiz 2 "Di situ mengatakan betul banget, tuh, siapa tuh Rizky Bilar tanpa Dedek Lesti, kita nggak kenal tuh. Dasar laki-laki nggak -laki tahu diri. Itulah tentunya cautan, ciutan dari pencinta Lesti Kejora. Dan kita lihat juga bersahabat, tiga bar selanjutnya kita merasa sedih. Dikabarkan ada kemungkinan Bunda Lesti mau dioperasi." Sepertinya ada masalah di lengan persahabatnya Jadi untuk semuanya mohon bantuan doa Semoga dipermudah proses yang sedang dilalui Anak baik Bunda Lesti adalah anak yang paling dibanggakan Dan dicintai keluarganya Dan pastinya kita semua sembuhkan ya untuk Bunda Lesti ya Allah Mudah-mudahan Idola kesayangan kita semakin banyak doa dan dukungan Serta support yang diberikan dari orang-orang baik Yang tulus mencintai Lesti Kejuran Dan kita lihat juga persahabat apa ya, Apalagi semakin membuat kita sedih saat mendapatkan kabar Tidak hanya lengan persahabat ya, yang sakit dan bergeser Terus info lagi sekarang kerongkongannya dedek yang bergeser persahabat Ini membuat kita menangis Bukan hanya lengan yang dirasakan, tetapi kerongkongannya dedek Lesti sepertinya habis cekikan, persahabatnya dari seorang Rizky Bilar membuat kerongkongannya Bunda Lesti merasakan sakit hingga dikabarkan bergeser, persahabatnya. Ini membuat kita semuanya meneteskan air mata melihat dan mendengar kabar-kabar seperti ini. Doakan yang terbaik untuk Lesti Kejora. Berikutnya juga, persahabat, kita lihat Semalam, Novi menuliskan sebuah kalimat di Igas pribadinya, patah hati terhebat. Wow, ini juga membuat kita sedih. Betul banget, persahabat ya. Di bulan September, di akhir, itu adalah patah hati terhebat warga Konoha semuanya. Dan kita lihat juga persahabat di gambar selanjutnya. Ini ada postingan dari official Lesti Lovers Indonesia yang meripos kembali postingan dari awal. Ya Allah, itu lebamnya. Dia bilang dicubit aja pas off air, kita kesel. Sekarang ngeliat kondisinya lebam-lebam gitu, campur aduk, rasanya sedih. Mau marah, pengen banget berkata kasar rasanya. Dede anak baik, kuat dan semangat ya. Insya Allah keadilan akan berpihak sama dede, amin. Kita doakan mudah-mudahan bersahabat untuk keadilan bisa berpihak sama Bunda Lesti Kejora kita tegakkan keadilan yang seadil-adilnya Kemudian juga bersahabat disimak juga di uanggan Valdi Akbar 6 jam yang lalu mengungkap foto Bunda Lesti dan Abang El Insyaallah kangen banget sama mereka berdua Semoga baik-baik saja, sehat dan semoga BBL menjadi kebanggaan untuk Bunda Lesti kejora Amin Dan selanjutnya juga persahabat yang ada postingan dari Reza Zakaria 5 jam yang lalu mengunggah sebuah postingan Karena Bunda Lesti Kejora namun kita pun dibikin salfok dengan kalimat caption Yang selalu membuat kita sedih dan terharu persahabat Kalimat yang dituliskan oleh Reza D. di sini sayang Cukup untuk saya menahan semua ini. Dede, enggak usah takut sendiri. Ada kita semua di sini yang selalu sayang sama Dede. Kita tidak bisa menerima adik kecil kami disakiti. Kami bersama Lesti. Ini tentunya pembelaan lagi untuk Bunda Lesti dari seorang Reza Zakaria Yang sedang menganggap Bunda Lesti sebagai adiknya sendiri Ini suatu kebanggaan Begitu banyak orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita Dan berikutnya juga bersahabat ya Ini ada tentunya pengingat juga untuk semuanya Perhatikan unggahan Keep Calm di sini ada sebuah postingan kelima. Aku nggak kebayang perusahaan tinggi yang mereka dirikan dari nol, dan udah ada bekerja sama dengan perusahaan besar dengan valuasi puluhan atau ratusan miliar. Gimana nasib selanjutnya setelah kejadian ini? Belum lagi perusahaan yang lain yang bekerja sama dengan PT Leslar, Leslar Metaverse, dan program yang lain. Mungkin kalau dihujat, pasti akan hilang suatu saat nantinya. Tapi mengganti rugi itu semua nggak gampang. Ini pelajaran berharga buat Kak Bilar. Dan ini pelajaran buat kita semua sebagai pengingat. Tuh, persahabat ya. Jadi, ini juga pengingat untuk semuanya, terkhusus buat Rizky Bilar. Kau yang melakukan... Tentunya kau juga yang akan merasakannya. Tentunya semua orang pasti berdiri di samping Bunda Lesti Kejora. Tetap persabat semangat untuk semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kita juga masih menunggu cidukan hingga kabar terbaru mengenai kondisi Bunda Lesti Kejora. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan Informasi terbaru, kabar baik dan bahagia dari Lesti tentunya. Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, bamin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.